Bang, bagaimana gacanya? Bang, lihat videonya aja ya. Ya, yeah, so guys, balik lagi bareng gua dan Trimulana di game Aknek. ya, di video kali ini kita berada di Hutan Rimba. Eh, salah dong. Ya, yeah, so guys, balik lagi bareng gua ada Andri Molana di game Akna Ya, di video kali ini kita mengapa gua berbaju seperti ini dan juga logo ini hanya <laughs> logo. Kenapa gue berpakaian seperti ini karena kita akan berburu yang namanya itu anak ya. Kalian tahu anak siapa? Adalah Uniktez ya. Uniktez dari event Gavial ya, yang sebuah defender yang serasa seperti operator limited ya, kayak Nian itu ya. Dan by the way ini gelap sekali ya. Gue mau lepasin dulu. Nah, <laughs> oke. Okay. Nah, lanjut saja kita sudah masuk ke gamenya ya, kita langsung saja gacha ya, tanpa perlu lama-lama lagi ya, dan btw ini gua sudah live streaming sebelumnya, dan itu sedikit sorry ya, suaranya itu mungkin sinyal atau az recorder gua ya gue nggak tahu juga ya di sini ada banner kobe dan di sini ada banner unique test ya gue rencana ini kobe ini uh, dua kali eh di lima kali lima kali lima kali di dua server ya dua server server in dan juga server chinanya ya apakah kita langsung saja ke unique test unique test ya oke okay, unique test ini lima dan sisanya itu Wah wow, meteorit dong oke okay, meteorit dan asik drop ya gua baru ingat itu namanya itu tadi gua lupa terus Oke okay, dan skillnya dari mana skillnya ini sangat wah wow, mantap sekali ini cuy backgroundnya sangat mantap Apakah kita berhasil mendapat tangkapan anakonda ini kita lihat saja nanti ya Ini attacknya 800 Dan kalau nggak salah gua itu Kalau level 90 itu Attacknya bisa sampai 1000 ya Sampai 1000 da, Tapi ada tapinya Ini blok jumlah blok yang dia bisa lakukan itu hanya satu Kecuali kalau uh, ada skill ketiganya ini Jumlah bloknya ini nambah dua ya Nomor dua biji, oke. Okay. Tanpa basa-basi, langsung saja kita yang pertama. Oke, okay, kita empat kali yang gratis ya. Semoga saja dia yang pertama ya, di urutan pertama. Oke, okay. please, kemohon. Apakah kita mendapatkan anak Honda ini yang di pertama? Oh shit, man. langsung bintang 5 dong. Oke, okay. kita enggak tahu ini apakah ini bintang 5 atau bintang enam. <laughs> Kita pakai ini saja ya. Nah. nah Oke. Okay. Saatnya kita pemberuan yang pertama. Ini warna bin, uh, warna kuning ya. Ini pasti kemungkinan ini bintang 5. Kalau bintang 6, alhamdulillah ya. Oke, okay. kita langsung saja. Apakah bintang 5 atau bintang 6, saudara-saudara? Apakah kita lihat? Oke, okay. bintang 5 ternyata. Siapa itu? Semoga saja tidak meteorit ya. Oke okay, kita dapat operator baru Oke okay, kita dapat operator baru Flynn ya Oke okay, kita dapat Flynn Oke okay. hey, please please lah Please Ayo kemohon datang Unictus saya butuh Kamu eh salah dong Oke, okay, kita coba tangkapan kedua ya. Kita coba tangkapan kedua. Apakah kita mendapatkan bintang 5 lagi atau bintang 6 langsung? <laughs> kita nggak tahu ya, saudara-saudara. Bintang putih ya. Jadi bintang putih. <laughs> bintang, putih. <laughs> bintang 3. Oke, okay, lanjut lagi. Dapat Feng itu tadi gelap sih. wah nggak tahu ini gelap ya. Oke okay, kita buka lagi ya karena gelap ya sorry maaf. Kalian pun tidak bisa melihat mata-mata gua ya. Kita yang kedua apakah kita skip atau enggak. Kita enggak tahu juga ya. Biru ya. Bisa untuk mendapat unit please. Oke okay, kita skip saja ini ya. Azir oke okay. hai bang bagaimana gacanya bang lihat videonya aja ya oke okay, langsung aja ah siapa oke okay, kita langsung 6000 by the way itu tadi udah 4 dan mungkin ini 14 kita nggak tahu bismillah semoga saja dapat semoga saja dapat apa ini Bintang lima lagi, bos. Bintang lima lagi, hati merasa sakit. Bintang lima, kedapat gak mendapat gak dan siapa itu? Ya ampun! Oke okay lah, kita lanjut, lanjutkan Habis lah ya Kita skip-skip saja Ini ada 6 biji ya Apakah kita berhasil Dapat bintang 5 lagi dong Oke, okay, terima kasih Leon Hart Oh, Arambulation deh ya Kenapa Anda yang muncul ya? Padahal saya tidak mencari Anda dulu Pada saat di banner Anda Anda tidak muncul Aduh Oke okay, kita skip lagi Hazi lagi saudara-saudara Ini sisa Tiga lagi ya kan Kita skip terus Oke okay. Wah ini Padahal sudah pakai baju-baju beginian Ya kan Aduh nggak dapat-dapat Padahal sudah baju beginian Oke kita beli ke sini lagi dong Oke kita habiskan lagi dong mainnya Ya ampun Susah sekali mendapat tangkapan ular kobra ini ya Wah men Saya tidak menduga ini Susah sekali ya Gua dapat uh, apa? Eh Eh salah dong Oke okay, kita habiskan Jadi dapat tujuh ya Ya ampun Saudara-saudara Hai Hai Who's that? Biru 28 29 ya 29 Dan ini 30 30 siapa? Oke, okay. karena speaker Pikirlah ini acak-acak, apakah ini unik test atau bukan, kita nggak tahu ya. Itu hanya RNG ya yang tahu ya. Oke, okay, kita oke, okay, dapat exit drop lagi. Terima kasih, baik namanya. Double ya Ini sisa berapa? Sisa empat Oke okay. ini yang kedua-dua ya Ini yang full kedua 22 Kita enggak tahu juga ini Please lah, Please please Unique please please Unique please No oh, Nah sudah lah kita pakai ini saja lah Mau enggak dapat atau enggak dapat Ya kita pakai itu tadi ya. Random. Uh, originate lagi. Walaupun gua pengen itu nambang itu. Dapat red dong. 22, 23 ya. Oke. Okay, 24 dengan 25. Apakah kita mendapatkan itu? Hai hai hai susah sekali dapat bintang 5 terus oke okay. dispam bintang 5 dong di banner sebelumnya harusnya gua incar bintang 5 itu ya konchiwa oke igoru te sebenarnya nggak worth it sih pakai ini nggak worth it dua lima ini 26 ya Sekarang 27 ya ya gua nggak boleh lah 27 tujuh dua tujuh dua 6 29 Satu lagi ya Dan 30 Oke okay. Tidak dapat ya tidak dapat sama sekali <tuh> Oke okay. Kita tidak dapat Nah rugi juga ya Gue pakai berbaju kayak gini Gue udah bersiap-siap Kita tidak mendapatkan tangkapan Kita tidak mendapatkan buruan anak ya Terima kasih yang sudah menonton video ini Jika kalian suka jangan lupa diberi like dan subscribe Juga channel ini supaya tidak stuck lah pokoknya Supaya Uniktes datang lah ya, <laughs> supaya Uniktes datang dan aktifkan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan dari video-video gua selain ini ya. Oke gua Adri Maulana. undur diri sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Oh ya by the way gua lupa ya. room.